maksimal mungkin sebisa ini sampai mana Terus. yang tadi yang sini sakit Ter terang-terang Papa Masih tadi kan hari. baru sebentar, coba yang tadinya cuma sebatas nah. 90 derajat, uh -huh. terus uh. sekarang nyampe mana? Udah, ntar juga bisa sampai. apa? Coba gerakin kakinya uh -uh. Terus buat jalan deh, buat jalan kesana Tuh, sisi sedikit -sedikit, tapi gak bisa pelan-pelan ya. tapi Jadi enak kan? Mm -hmm. kalau bisa